Beginilah kondisi dan suasana terkini di lokasi tempat acara yang telah diselenggarakan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang dipromosikan beberapa saat yang lalu yaitu pada tanggal 21 September 2021. Di lokasi tempat acara tersebut terlihat beberapa dekorasi yang cukup membuat mata terkesima. Ada juga berjajaran beberapa papan bunga yang dipersembahkan untuk acara tersebut kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Di sisi lain, Beredar sebuah kabar bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar telah mempersiapkan diri untuk tampil nanti malam. Menurut Lesnar, mereka akan tampil dan menampilkan yang terbaik kepada para penggemarnya dan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut juga akan dihadiri oleh sahabat dekat daripada Lesnar keluarga besar dari mereka dan juga undangan kepada artis-artis top di tanah air menurut informasi yang beredar pula bahwa Raffi Ahmad yakni suami dari Nagita Slavina akan menjadi pemandu acara dalam acara tersebut Sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar menyarankan dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia Terkhusus bagi penggemar keduanya untuk menyaksikan acara tersebut yang tak lama lagi akan segera dilaksanakan Yang dilangsungkan secara live di salah satu televisi swasta Indonesia Kita doakan sama-sama semoga acara tersebut berjalan lancar sampai selesai nanti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.